jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir jadi kalau punya masalah kembalikan kepada Al-Quran dan kembalikan kepada Sunnah Nabi Muhammad SAW bukan kepada pendapat manusia kalau pendapat manusia yang berdasar Al-Quran dan Sunnah boleh tapi pendapat yang berdasarkan pikiran itu enggak boleh jamaah sekalian jadi seorang muslim begini ya yang perlu saya sampaikan ya In dari sini aja kita bisa memahami kesalahan berpikir ketua BPIP sekarang yang mengatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama, ini problem ya. Yang kedua dia mengatakan umat Islam Indonesia harus meletakkan ayat-ayat konstitusi di atas ayat-ayat suci Al-Quran. Ini kurang ecer kalau ngomong kayak gitu. <tuh> Wanau bilahimisshuru yang fusina dan senantiasa kita minta perlindungan kepada Allah dari keburukan keburukan jiwa kita, wa min syaiti amrina dan dari keburukan dosa-dosa kita. Mayyah siapa yang diberi petunjuk oleh Allah subhanahuwataala, falah mudinlah, maka tiada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa mayyubilhu falah dialah dan siapa yang disesatkan oleh Allah subhanahuwataala, maka tiada seorang pun yang mampu berinya petunjuk. Uh, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah di kesempatan subuh yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan begitu banyak kenikmatan kepada kita semuanya Alhamdulillah kita dianugerahi kenikmatan iman dan kenikmatan Islam dua-duanya merupakan kenikmatan yang sangat besar di dunia ini dan juga di akhirat nanti yang kedua kita dianugerahi kenikmatan kesehatan dan ini juga merupakan kenikmatan yang sangat besar di dunia ada salah seorang ulama salaf itu pernah mengatakan man kana mu'minan, barang siapa yang beriman dianugerahi nikmat iman wa badanuhu afiyah dan dianugerahi kesehatan faqodana la Saydani amid dunia wa sayyidani amil akhirah dia telah mendapatkan nikmat dunia yang paling besar dan nikmat akhirat yang paling besar li anna sayyidani amid dunia karena kenikmatan dunia yang paling besar Yang dicari oleh manusia dari kalangan manapun Dari strata manapun Itu adalah nikmat kesehatan Betul gak bapak-bapak sekalian? Orang rela membayar berapapun Untuk mendapatkan kesehatan Mendapatkan kesehatan Sementara kenikmatan akhirat yang paling besar Yang dicari-cari oleh siapapun Itu adalah ke iman karena di akhirat nanti tidak ada fungsi apa-apa kecuali ini? kecuali iman yauma yaum fa'umalun wala banun illa man atallaha salim hari di mana tidak bermanfaat mal harta yang kita miliki banun anak-anak maupun anak buah yang kita miliki illa man atallaha biqalbin salim kecuali mereka yang datang menemui Allah Subhanahu dengan hati yang selamat inilah orang-orang yang akan diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat nanti juga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan وَمَيَّ بَتْهَجِ غَيْرُ الْإِسْلَمِ دِينَ barang siapa yang mencari ad-din ataupun mencari agama selain Islam فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. maka semua amalnya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ الْخَوْسِرِينَ dan kelak di hari kiamat nanti, dia termasuk orang-orang yang merugi. Uh, jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT. Saya nggak tahu kenapa alasan DKI memilih uh, tema ini, karena kemarin saya berikan beberapa judul, beberapa puluh judul saya kasih. Uh, kemudian, DKI memberikan tema Taat kepada Udin Amri dalam kontes kontemporer. Maksudnya, muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu SWT. Saya mulai dari kalau kita berbicara kepemimpinan ataupun ulil amri, kita tidak akan lepas berbicara terkait tentang uh, fungsi ulil amri. Baik kita mulai dari firman Allah subhanahu wa taala, sana ya. Uh, kita pernah melakukan beberapa kajian terkait masalah ulil amri di majalah saya, ulama dan penguasa. Siapakah ulil amri? Terus kita juga pernah menurunkan tiga kajian berseri, yaitu satu siapa Ulin Amri, yang kedua menimbang status Ulin Amri Jokowi, yang ketiga halal haram kepemimpinan dalam Islam. Baik, uh, jemaah sekalian, ini berapa kajian yang pernah kita laksanakan, yang pernah kita kaji uh, terkait masalah ini dan. Uh, kita mencoba untuk mengkaji dan menjelaskannya karena sekali lagi jamaah sekalian bicara ulil amri ini seringkali membuat kita berpecah belah, membuat kita ini uh, saling menyalahkan. Nah sebenarnya ulil amri dalam konteks kini apa dan apa sih kepentingan kita terhadap ulil amri kan begitu ya? Baik kita mulai dari firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat uh, An-Nisa ayat 59 di mana Allah mengatakan, Billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal amanu allaha wa ati'u wa ulil amri minkum fa fi syai'in farudduhu ila Allahi rasul tu'minuna billahi wal akhir wahai orang-orang beriman dalam bahasa tafsir, kalau kita mengkaji tafsir, kalau Allah dalam bahasa Arab itu panggilan itu dia memakai bahasa nida bahasa bahasa panggilan ada ya, ada ayu, ada ha contoh saya panggil, ah Ahmad, wahai Ahmad, ya Muhammad, wahai Muhammad atau ha antum, eh kalian ya tapi kalau dalam Al-Quran, seringkali Allah menggabungkan tiga-tiganya ya, ayu ha itu menunjukkan ada perkara penting yang ingin Allah s.w.t. sampaikan Terkadang kan Allah memanggil, terkadang tanda panggilan. Nah ini pakai panggilan. Kalau pakai panggilan para ulama tafsir mengatakan berarti setelah panggilan ini ada berita penting yang hendak Allah Subhanahu wa sampaikan. Apa itu? Ati Allah, taatilah Allah Subhanahu wa taala wa atiur rasula dan taatlah kepada Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri minkum dan taatlah kepada para pemimpin diantara kalian. Fa idtanazatum ila fa idtanazatum fi kalau kalian berbeda pendapat dalam sebuah masalah farudduhu ila kembalikanlah kepada Allah maksudnya kembali kepada Al-Qur'an war rasul dan kembalikanlah kepada syariat Allah Subhanahu wa taala syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuntum wal yaumil akhir jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir jadi kalau punya masalah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 Yang kedua, dia mengatakan umat Islam Indonesia harus meletakkan ayat-ayat konstitusi di atas ayat-ayat suci Al-Quran ini. Kurang ajar, kalau ngomong kayak gitu. Eh, bahaya itu pikiran Firaun, jamaah sekalian. Itu pikiran Firaun, ana Rob Allah. Saya harus ngomong terus terang, soalnya hari ini kalau nggak terus terang itu jadi abu-abu, itu nggak jelas ya. Itu pikiran Firaun, Di mana dia mengatakan ana Rob Bokum, Rob dalam bahasa Arab itu artinya apa? Rob itu pengatur. Alhamdulillahi Robbil Alamin pengatur alam semesta. Rob artinya apa pembuat hukum, ya. Rob artinya yang mengatur, maka disebut murabi, ya. Artinya Fir'aun ana Rob buku itu konteksnya apa? Ana saya ini Rob hukum saya adalah Tuhanmu ataupun undang-undang yang aku buat ayat-ayat konstitusi Mesir yang dibuat oleh Fir'aun hasil dari pikiran Fir'aun. Ala lebih tinggi daripada ayat suci yang dibawa oleh Musa. Itu pikiran viral -pikir aja mas kalian. Gak benar loh cara berpikir. Makanya kalau apa namanya kalau ketua kalau MUI meminta kepada bapak presiden untuk mencopot siapa namanya ini ketua BPIP itu, itu wajar. Dan itu pikiran luar biasa tuh mas sekalian Dulu dia pernah melarang cadar di Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Karena dia dulu pernah jadi rektornya. Terus, dia juga ia meloloskan disertasi doktoral ya, yang memperbolehkan Zina. Ia memperbolehkan Zina. Kemarin kita datangi langsung ke Surakarta, ya, saya dan kawan-kawan kita minta kepada rektor untuk mencopot siapa namanya, si Fulan, yang uh, menghalalkan Zina dalam disertasi doktoral yang diluluskan oleh UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang rektornya itu, yang sekarang jadi kita BPIP itu, ya. Jadi sekarang kayaknya, kalau enggak nyaman itu pun enggak dapat jabatan, ya. Gara-gara mengatakan bahwa jilbab tidak wajib langsung diangkat, jadi apa namanya komisaris independen ya? Mengatakan jangan ditipu oleh Al Mahida Lima akhirnya menjadi apa komisaris utama Pertamina. Ush, nanti, kalau Anda ingin menjadi pejabat, pikir-pikirlah yang paling nyeleneh. Ya. Itu kayaknya mau diangkat jadi pejabat jamaah sekalian. Ya. Ini apa namanya sakit hatinya umat Islam, apalagi hari ini kayaknya Islam tuh mau diberjinalkan dalam kehidupan kita bermasyarakat dan serangan terhadap islam itu betul-betul luar biasa jamaah sekalian anda bayangkan narasi terorisme dulu semua diarahkan kepada islam dan sekarang narasi radikalisme semua diarahkan kepada is semua diarahkan kepada islam makanya bapak Hamid kiai hamid zerkasi yaitu putranya uh, kiai Zarkasi pendiri gontor ya itu beliau sempat tersinggung kenapa sekarang radikalisme itu semuanya is semuanya Islam rata-rata larinya ke Islam loh sekalian ya mulai dari mempermasalahkan apa jenggot, cadar maupun cingkrang radikalisme, narasinya loh ya kemudian narasi berikutnya apa masjid masjid banyak mengajarkan radikalisme Enggak pernah disinggung gereja, enggak pernah disinggung pura maupun biara. kemudian apalagi ya paut-paut paut-paut Islam itu banyak mengajarkan ajaran-ajaran radikalisme paut coba Terus yang terbaru apalagi di Jogja itu nyanyian anak soleh itu adalah nyanyian yang me menginspirasi radikalisme. Tahu pak? Ny nyanyian anak soleh tahu pak? Nyanyian anak soleh itu begini loh pak. Nyanyian anak soleh itu BSTPA itu. Aku anak soleh, rajin soleh rajin ngaji, orang tua, ah, dihormati, cinta Islam sampai mati, Islam Islam, yes, kafir kafir, no, itu dianggap radikalisme loh pak. Nah, salahnya di mana ini? Tapi dianggap sebagai narasi radikalisme yang tidak boleh diajarkan kepada kaum muslimin. Nah, ini saya yang terbaru, yang terbaru, yang terbaru. adalah apa? Pemerintah meminta supaya khotib itu bersertifikat. Satu. Yang kedua, khotib nggak boleh berbicara jihad, nggak boleh berbicara khilafah, dan nggak boleh berbicara perang. Nah terus nanti kalau bicara perang Uhud tuh gimana ya cara menjelaskannya perang badar dalam Al-Qur'an ada namanya perang ah al-ahzab sampai ada ayatnya ya al-ah ada suratnya al-ah Al ahzab itu gimana menjelaskannya kalau hal itu nggak boleh jadi ini memang serangan terhadap is serangan terhadap Islam dan kita nggak jangan lupa jemaah sekalian ini merupakan narasi yang dibawa oleh Amerika Seri Amerika Serikat bangkit dari kebencian terhadap Islam kemudian ditawarkan kepada PBB karena Amerika merupakan salah satu negara yang memiliki hak veto di PBB jadi memiliki pengaruh yang luar biasa nah program ini kemudian ditawarkan kepada negara-negara anggota anggota PBB ditawarkan pada zaman uh, Bapak Jokowi kemarin saat Bapak Tito Karnavian menjadi Kapolri itu mengiakan tapi sehingga saya Malaysia, Saudi sama Yorda, uh, mana namanya? otar sehingga saya menolak program ini karena mereka mengatakan ini program melawan Islam, de-islamisa de-islamisasi Ya, baik, sebelum saya bicara jauh, jemaah sekalian, eh, uh, kita kembali kepada ayat ya. Jadi, kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, kemudian taat kepada Rasul. Sekali lagi, kita diperintahkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, serta ulil amri minkum penguasa di antara kalian. Jemaah sekalian, coba lihat perbedaan ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan taat kepada Allah itu dimulai dari ati'ullah kemudian taat kepada ulil amri eh, rasul wa ati'u rasulah kalimat ati'u diulangi sebelum kalimat Allah dan kalimat rasul itu artinya apa? ketaatan kepada Allah dan kepada rasul sifatnya mutlak tidak boleh di otak atik mutlak terima aja. itu ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada rasul Makanya kalimatnya ati Allah wa atiur Rasul mutlak absolut ketatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Enggak boleh kemudian kita protes, enggak boleh. Nah beda dengan taat kepada ulil amri. Ulil amri Allah enggak memakai wa ati ulil amri, enggak langsung wa ulil amri mingkum, langsung pakai wa -watof. Nah di sini para ulama tafsir mengatakan taat kepada ulil amri itu sifatnya uh, terikat sejauh mana ketatannya kepada Allah dan rasul-nya selanjutnya lagi taatnya kepada Allah dan Rasul itu taatnya sifatnya absolut mutak gak boleh tawar menawar taatnya kepada ulil amri itu selama ketaatannya kepada Allah dan kepada Rasulnya ini apa namanya uh, ulama tafsir mengatakan demikian karena sebelum Allah dan sebelum Rasul kalimat ati'u diulangi oleh Allah ati'u Allah wa ati Rasul tetapi sebelum kalimat ulil amri Allah tidak memakai wa atiuh, langsung wa ulil amri minkum. Ayatnya begitu coba bisa dilihat di atas ya. Nah, itu uh, poin pertama aja, mas sekalian. yang mudah-mudahan rahmat Subhanahu wa taala. Uh, siapa ulil amri? Nah, di sini para ulama dalam tafsirnya itu menyampaikan beberapa bisa dibuka tafsir Ibnu kemudian tafsir at bari dan lain sebagainya, yaitu siapa? Satu penguasa ataupun umara. Ini pendapatnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah ulam di dalam ayat ini adalah para ulama ini para pendapat mayoritas mufassirin seperti Ibnu Abbas atau al al Basri, Mujahid dan Abu Aliyah Kemudian yang kedua, yang ketiga yaitu para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini pendapatnya beberapa ulama tafsir seperti al lais dan Ikrimah kemudian ada juga yang mengatakan ulama dan umarok ini pendapatnya al-hasan al-basri dan beberapa ufasri lainnya nah jemaah sekalian yang mudah, mudah dirahmati allah subhanahu wa ta'ala ini pendapat yang kuat adalah pendapat yang keempat yaitu siapa ulil amri maksudnya ulama dan para umarok para pemimpin jadi taatlah kepada Allah taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada ulil amri maksudnya taatlah kepada para ulama dan taatlah kepada umarok pemimpin pemimpin nah masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pertanyaannya kapan ke taat kepada pemimpin dan kapan tak kepada para ulama nah uh, kalau zaman dulu zaman sekalian zaman dulu zaman-zaman pada zaman para khulafah para khalifah dan ketika khilafah tegak taat kepada para ulama dan kepada para umaro itu nggak menjadi problem kenapa demikian karena seringkali para umaro, para pemimpin Sebelum memutuskan sebuah keputusan, selalu merujuk kepada para ulama, merujuk kepada para ulama sehingga ketaatan kita kepada para pemimpin itu sama dengan ketaatan kepada para ulama, katakan kepada para ulama dulu. Begitu ya, lagi pula dulu para pemimpin itu memang mereka ini melaksanakan syariat secara kafah, secara sempurna, walaupun pada diri mereka itu masih ada kekurangan-kekurangan ya. Seperti masih banyak berbuat maksiat, iya. Tetapi mereka masih menjadikan Islam sebagai satu-satunya uh, solusi kehidupan mereka pada saat itu syariat yang berlaku. Nah. nah, susahnya pada zaman kita sekarang ada penguasa dan pemimpin terkadang tidak apa namanya, tidak klop, ya tidak klop. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan Subhanahu wa Taala, para ulama mengatakan ketika umat Islam tidak memiliki pemimpin sarai pemimpin yang berhubung kepada syariat maka taat kepada ulil amri dalam konteks saat itu adalah taat kepada para ulama sama lagi, para ulama tafsir mengatakan ketika ulama ketika umat islam tidak memiliki pemimpin syari pemimpin syari itu maksudnya pemimpin yang melaksanakan syariat dalam sebuah naungan negara ataupun khilafah tidak punya, maka umat islam diwajibkan untuk mentaati ala ulama, yaitu para ulama yaitu para ulama Ya. Ini ini pentingnya Mas kalian ya. Ya. Syukur-syukur kalau pada zaman dulu kalau pada zaman dulu kan bersatu antara ulama sama umara. Nah, kalau pada zaman sekarang kan terpisah. Bahkan uh, rasa-rasanya rasa-rasanya ulama-ulama itu kemudian dibunuh karakternya. Maka pada saat itulah Jamaah sekalian, kita ini hanya boleh taat kepada para ulama kepada para ulama, ya. Baik. Ini makna ulil amri nah jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekarang, Ustadz ulil amri itu fungsinya apa? wah kita harus mentaatinya ketaatan kita kepada ulil amri karena ulil amri itu melaksanakan sebuah tugas, ada makosid ada tujuan dibalik perintah mentaati ulil amri jadi begini jemaah sekalian, saya ingin sampaikan bahwa setiap syariat dalam islam ini selalu ada tujuannya baik tujuan global maupun tujuan yang sifatnya perincian ya, contoh jemaah sekalian Solat itu ada tujuannya. Apa tujuan solat? Tujuan utama solat adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, gerakan kita mulai dari azan, kemudian wudhu, komat, sampai takbiratul ihram hingga salam, semuanya rangkaian untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, jamaah sekalian, mulai dari azan sampai salam itu ada kalimat Allah yang terselip. Dalam setiap ucapan kita, contoh azan saja dimulai dari apa? Allah ada nama Allahnya. Ujung daripada azan itu ada nama Allahnya apa? La ilaha illallah. Komatnya ada nama Allahnya. Kemudian ujung daripada komat itu ada nama Allahnya. Budu memulainya dengan nama Allah. Apa bacaannya? Bismillah. Setelah budu diakhiri dengan nama Allah. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma j'alni ja min at-tawwabin wa j'alni ja min al-mutatahirin. Takbiratul ihram dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Gimana, Pak? Allahu Akbar. Hak setiap ruku', sujud dan gerakan dalam salat itu ada nama Allahnya. Ruku' ada nama Allahnya. I'tidal Sami Allahu liman hamida ada nama Allahnya. Takbir berikutnya ada nama Allahnya. Sujud ada nama Allah yang kita sebutkan. Dulu di antara dua sujud ada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kita salam, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Itu ada nama Allahnya. Eh, ini sekali lagi jangan. Setiap ibadah dalam Islam selalu ada tujuh tujuan. Ini eh, tujuannya, tujuannya sifatnya apa namanya? Sifatnya tujuan, sifat uh, tujuan perinciannya. Tapi ada juga semua syariat Islam ini namanya makhluk sedunia amah tujuan umum dilak turunkan syariat Islam semua syariat baik haji, sholat puasa, zakat semuanya tujuan umumnya apa banyak diantaranya apa tujuan umumnya litaisir untuk mempermudah umat Islam jadi Islam itu turun untuk mempermudah beda dengan agama lain agama Hindu zaman sekalian saya itu dulu sekali sebulan ngisi di Bali ya dulu saya sering ya ngisi di Bali. Orang Hindu itu berat loh, jadi jadi orang Hindu itu berat aja mas Gini. untuk menjadi orang soleh. Anda harus jadi orang kaya. Ada yang dari Bali, Pak. Setiap sore Anda lihat, orang-orang yang dianggap soleh itu akan duduk di perempatan jalan. Kemudian mereka akan apa namanya melakukan, namanya apa ritual ibadah. Ibadah biasanya mereka bawa kembang. Setiap rumah, tanda kesolehannya itu harus punya tempat ibadah, tempat bakar kemenyan. Jadi kalau nggak ada nggak ada itu kayaknya kesolehannya berkurang. Beda kita sebagai umat Islam, justru kesolehan kita dilihat dari masjid. Anda nggak perlu punya tempat ibadah di rumah yang penting Anda memakmurkan, memakmurkan masjid. Enak jadi seorang Muslim di jemaat kalian. Orang sana kalau dia meninggal pak, nggak punya biaya untuk apa namanya untuk membakar jenajahnya itu apa namanya? Di Ngabehi, ngaben ya, di ngaben itu dimas dibawa dulu ke sebuah pulau, ada pulau khusus di sana, ditaruh dalam sebuah peti. Ya, memang pulaunya ada pohon yang memang bisa apa namanya uh, pohon ini, ada beberapa jenis pohon yang bisa membuat mayat itu tidak tidak membusuk ya. Kalau membusuk nggak terlalu, nggak terlalu bau. Nah nanti kalau sudah punya biaya baru diambil nanti kemudian ngapain, di ngapain. Itu dia. Nah. ya Kalau kita sebagai seorang muslim enak sekali ya, anda nggak perlu Biar itu seperti itu, meninggal udah selesai. Ini diselamatkan, dikafarin, dimandiin, kemudian dikuburkan selesai. jam sekalian, jadi sekali lagi, Islam tuh turun untuk mempermudah salah satunya. Ini namanya makosit. Tujuan umum diturunkan saat Islam, ya. Yeah. Apalagi tujuan umum diturunkan saat Islam, namanya ada. Namanya apa? Untuk mendapatkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia, menjauhi berbagai macam apa maka kalau ada syariat kok malah menimbulkan mafsada, itu bukan syariat sebenarnya, walaupun dalam pandangan orang itu adalah syariat. Sebab contoh aja Mas sekalian. Pada zaman dulu, Imam Ibnu Taimiyah bersama dengan murid-muridnya pernah melewati tentara Tartar ataupun Tatar yang dibimbing oleh Hulagu ketika menyerang Baghdad. Hulagu ini merupakan putra daripada Genghis Khan. Nah, jemaah sekalian, Anda mungkin pernah menonton film atau pernah membaca kisah Genghis Khan. Hulagu Khan tentaranya itu ngeri sekali, suka membunuh memperkosa, merampas wes kerjaannya, menghancurkanlah nah suatu waktu, Imam Ibn Taimiya jalan-jalan sama muridnya, melihat tentara jenghiskan lagi pada mabuk minum akhirnya murid-muridnya bilang, ya Syekh ayo kita amar ma'ruf nahi mungkar, secara kasat mata itu perbuatan mungkar, maka menahi mungkar itu bagian daripada syariat Ibn Taimiya mengatakan, oh enggak Duh kenapa? bukankah mereka minuman keras? iya bukankah mereka mabuk? iya dilaksanakan terang-terangan? iya artinya syarat untuk nahi mungkar sudah ada Pekerjaannya jel uh, uh, mungkarnya jelas dilaksanakan terang-terangan terang kelihatan efeknya itu mereka mabuk maka nahimungkar itu gak boleh nyelidiki orang dalam rumah, nggak ya? boleh ya mungkar itu yang nampak iya Loh, kok gak boleh nahimungkar? seh kenapa? imtaimih mengatakan apa kata beliau? Mereka kalau enggak mabuk, kesibukannya itu membunuh Muslimin, memperkosa wanita-wanita Muslimah, menjarah harta umat Islam, meneror kaum Muslimin. Mabuknya mereka itu bisa membuat umat Islam istirahat, mereka bisa berkemas-kemas, pergi hijrah ke tempat yang nyaman. Kalau kita tumpahkan dan kita nahi mungkar, mereka sadar lagi kembali kepada kebiasaan buruk mereka tadi. Nah, kenapa demikian? Karena syariat itu diturunkan untuk mencegah kemungkaran, jangan sampai muncul kemungkaran lebih besar. Syariat itu diturunkan untuk apa? Untuk memunculkan maslahat. Maka ternyata nahi mungkar ini nanti menimbulkan mador ya jangan laksanakan nahi mungkar tersebut. Ini menyapa saja mas kalian? Ini bagian daripada makro tujuan umum diturunkan oleh Islam mempermu, mempermudah. Yang berikutnya apa? Yang kedua adalah apa? Di antara tujuannya adalah memunculkan maslahat. Masih banyak sebenarnya uh, di dalam buku-buku kajian makos itu ada. Saya cuma ingin menjelaskan begini. Ulil amri itu dijadikan ulin amri dan wajib ditaati itu karena ada tujuannya. Bukan murni ketika dia jadi presiden tiba-tiba disebut ulil amri. Ketika dia jadi bupati langsung disebut ulil amri, enggak. Tapi di sejauh mana dia melaksanakan fungsinya. Apa fungsi ulil amri dalam Islam ini loh? tugas dan fungsi ulil amri dalam Islam itu ini. Nah, ketika tugas ini tidak ada pada seorang pemimpin, maka tidak boleh disebut sebagai ulil am, tidak boleh disebut sebagai ulil amri. Nah, coba lihat. Yang satu, ini sekali lagi saya ringkas dari berbagai macam buku makos apa buku fikih secara ya, secara ya, fikih politik Islam. Ya, buku-buku fikih siasi, fikih politik yang tulis oleh para ulama seperti Al-Imam Ma'al-Uzmah kemudian ada buku giatul Umam kemudian uh, ada buku Al-Ahkam As-Sultaniyah yang tulis oleh Ibn Mordi nah, ringkasnya begini ya mas kalian fungsi dan tugas ulama, satu, Iqamatuddin menegakkan agama apa maksudnya menegakkan agama itu? satu, menjaga agama dari berbagai macam ancaman ancaman bayi agama itu satu kesyirikan artinya apa? kalau ada kesyirikan yang terorganisir, rapi seharusnya ulil amri kemudian membuat uh, membuat apa namanya program untuk menghilangkan kesyirikan kalau ada ulil amri ataupun pemimpin malah justru melegalkan kesyirikan bahkan menjaga kesyirikan itu tidak boleh disebut sebagai ulil amri keulil amriannya batal, umat islam tidak wajib mentaatinya. Ya, kayak di Solo itu, di Solo tuh Jamaah sekalian, itu ada kesirikan rutin. Ada seorang kiai, ada satu kiai di Solo itu, tiap satu syawal malam satu syuro, dikelilingkan toaf keraton Solo. Tapi kiainya nggak bisa pakai surban, nggak bisa pakai kopiah, jangan kan surban kopiah maupun gamis celana dalam itu enggak pernah pakai, itu kiai-nya dalam keadaan terlanjang, tawaf pernah dengar Pak? pernah yaksikan? itu diikuti ribuan orang namanya kiai selamet tau kiai selamet itu apa? kerbo jadi disolotah namanya kerbo kiai selamet itu tradisinya keliling, kan, Pak? keliling apa namanya? keliling keraton itu kalau pas malam satu suro Kerbau buang air, buang kotoran itu diperbut, kotorannya di kotoran kerbau itu diperbut. Buat apa macam-macam, ada yang meyakininya yang dibuat jimat, ada yang meyakini dicampur dengan air mandi, dibuat mandi biar ganteng, tampan, cantik atau bagaimana. Ada yang mencampurnya dengan pupuk di sawah, nanti biar apa namanya, e, panennya itu berlimpah ruah dan lain sebagainya. Itu ada. Itu nggak boleh di, dihilangkan tradisi itu kenapa bahasanya itu kearifan lo? lokal hari ini pak in the name of kearifan lokal atas nama kearifan lokal banyak kesyirikan itu dilegalkan banyak kesyirikan itu dilegalkan jamaah sekalian jama sekalian, di, Maget, di Magelang ada orang Magelang sini saya dulu hampir 5 tahun ngisi rutin eh, 3 tahun ngisi rutin di Magelang sekali sebulan ngisi di Magelang dekat borobudur pas samping borobudur pas. Jaba sekalian, itu teman-teman Cirebon saya belum pernah lihat langsung tapi cerita teman-teman di sana. Ada aliran keyakinan namanya Semar. Tahu Semar Pak? Tokoh wayang yang perutnya besar itu yang biasanya duduk begini tokoh wayang. Ya kalau kita buat orang Jawa memang susah ya kalau belum pernah ke Jawa ya. Itu orang Jawa tuh sangat senang dengan Pewayangan orang-orang Jawa dulu terutama ya. Nah jemaah sekalian, Semar itu di aliran Semar itu mereka membuat uh, patung Semar yang sangat besar. Di situ mereka duduk berdoa, minta apalah kepada Semar. Itu dai-dai dari berbagai macam kalangan dari muhammadiyah, dari ddi, dari madrasah, dari mana-mana. Gak boleh mendakwahi mereka. Kenapa? Ini kearifan lokal. Jadi dijaga itu kesirikan. Maka saya katakan, ulil amr itu fungsi utamanya ini menjaga agama dari berbagai macam ancaman. Kalau ternyata ancaman justru dijaga, ini bermasalah, ini. Ya. Ya. baik mas kalian, apalagi kemarin ya, mas ingat mas mau pemberangkatan jamaah haji, kloter pertama di Solo, ini kloter pertama yang berangkat, itu diacarai dengan acara apa? Memecah kendi dan menyiram roda pesawat dengan air dari 5 atau 7 sumur ya tahu mobil SMK yang yang akhirnya mengangkat Jokowi sebagai gubernur itu acara peluncurannya Jokowi menyiramnya dengan kembang dari sekian jenis kembang dan air dari sekian sumur disiram sekalian jelas ini ruta-ruta kesyirikan baik yang kedua ini udah mau ada sebentar, saya lanjut sedikit aja menyebarkan dan merealisasikan dalam kehidupan, jadi fungsi hmm. ya, ulil amri itu adalah apa? menyebarkan agama, direalisasikan dalam kehidupan, dalam bentuk apa? menegakkan hudud kalau bisa, kalau belum mampu jangan dipaksakan hmm. Ya, seperti rajam, potong tangan kalau belum mampu sekali lagi, jangan dipaksakan ingat aja ya, sekalian pelaksanaan rajam, pelaksanaan potong tangan dan sebagainya, tidak serta-merta Islam tegak langsung dilaksanakan, tidak tapi lihat syaratnya dulu, contoh, pemerintah sudah menyediakan seluruh fasilitas. Orang sudah dikasih tempat kerja, kecukupannya dipenuhi, bahkan mungkin digaji, kemudian biaya hidupnya sudah bisa di, apa namanya, dibantu oleh pemerintah. Kalau ada orang yang masih mencuri, baru namanya dipotong tangannya. Tapi kalau orang lapar, cari kerja susah, nggak boleh lo potong tangan. Pada zamannya Umar, itu pernah terjadi namanya amal maja'ah. Tahun kelaparan, jadi musim paceklik yang luar biasa. Orang-orang pada mencuri makan. Pada saat itu Umar tidak melakukan potong tangan. Apakah Umar melaksanakan syariat? Ya itu syariat contohnya, karena syariat itu ada syaratnya. Orang-orang pada protes, ya Amirul Mukminin. Kenapa anda nggak potong tangannya mereka yang mencuri? Apa kata Umar? Mereka mencuri karena lapar. Sementara khilaf fasad itu belum bisa memberikan Solusi karena kelaparan luar biasa saat itu. Jadi pernah ya khilafah, khalifah itu kelaparan itu ya, zaman khilafah. Makanya kalau anda berbicara khalifah itu bukan berarti dikaitkan dengan kenikmatan dunia tidak. khalifah itu perintah. Masalah kenikmatan dunia itu kata pada zaman khalifah pernah juga namanya apa namanya kelaparan. Teganya khilafah itu karena perintah, bukan karena harga cabe naik. Sesudahnya khilafah oh, belum tentu. Jadi pada zaman khilafah itu harganya lebih dua kali lipat naiknya. Ya, Chris moneter solusinya khilafah. Oh belum tentu. Khilafah itu jangan selalu diidentikan dengan masalah-masalah dunia, tapi khilafah itu adalah apa namanya? sistem yang harus dibangun untuk menjaga agama sebenarnya. Nah, umat tuh enggak motor tangan dia ya? mas tangan. Kenapa? Karena syaratnya nggak terpenuhi. Jadi ya. Jadi jangan dibuat Islam tuh horor ya. Orang kalau negara mempermudah nikah, wanita-wanita pada tutup aurat kemudian tempat-tempat bioskop kemudian ditutup misalkan ya kemudian apa namanya hal-hal uh, yang sifatnya menjuruskan pada perzinahan itu diantisipasi lalu ada orang berzina baru namanya dihudut tapi kalau seandainya bioskop masih ada wanita telanjang juga muncul lokalisasi juga luar biasa kemudian apa namanya web-web uh, ataupun akun-akun sosmed yang menjual be, menjual belikan yang namanya pornografi yang sebagai masih bebas Ya, kemudian sahabat di mana-mana, lalu ada orang berzina belum tentu bisa ditegakkan syariat. Ya, makanya jangan buat Islam tuh horror, tapi Islam tuh sebuah, selu, sebuah solusi. Bisa jemaah sekalian, baik ini sudah azan nih, eh, sudah apa, sudah dua ya. Lan ya. Lanjut ya, yang terakhir mengatur dunia dengan agama. Maksudnya apa? Bangsa ini harus diatur dengan syariat, nggak boleh protes, protes aja, jilbab diprotesin orang khutbah protes bicara jadi protes itu muslim bukan muslim benaran seorang muslim atau ulil amri yang benar itu adalah apa? taat dan patuh sesungguhnya perkataan orang-orang beriman kalau diajak berhukum kepada syari'at kalau diajak berhukum kepada syari'at ayyakunu sami'na wa, wa, rasul, sami wa mereka bilang apa? kami dengar dan kami taati bukan kami dengar dan mikir-mikir kami mikir-mikir dulu, oh, nggak bisa ya. dengar dan taati, itu seorang muslim kalau protes itu namanya muslim protestan. ya yeah. Suka protes yeah. ya. Lalu muslim itu terima, oh, gak usah protes, seorang muslim itu. Kalau masih protes, anda gak percaya sama Allah, Allah itu gak suka, gak dipercayain. Syariat pakai tapi, gak bisa. Tunduk itu tanpa tapi. Taat itu tanpa syarat. Itu namanya muslim. Kalau tunduk pakai tapi, itu bisa munafik loh. Taat pakai syarat, oh itu... Bukan musim yang benar. Ada dulu ada orang yang mau masuk si Islam tapi pakai syarat. ya Rasulullah, saya mau si Islam tapi syaratnya saya nggak mau jihad, nggak mau infak. Kenapa? Saya ini orang yang sangat cinta dengan diri saya. Kalau jihad nanti saya terluka, saya mati ya Rasul. Ya Rasul, saya sangat suka dengan harta saya. Kalau infak habis harta saya, ya Rasul, Rasul pun senyum. Sini sini mas, sini mas, sini mas, sini sini sini. Jangan ngantuk. Sebentar lagi selesai. Sini sini. Hai yang ngantuk sini-sini ya. Dengerin. Ya. Apa Nabi? Las jihad sedekah. Kamu nggak mau jihad, enggak mau juga sedekah. Fabi ay Modalmu masuk surga apa, Mas? Modal masuk surga apa? gak mau infak, gak mau sedekah. Sedekah itu modalmu apa? Salat. Seberapa sih khususnya kita salat? Tadi mungkin Allahu Akbar khusyuk. Rakat kedua yang diingat, uh nanti kayaknya kajiannya agak lama dia tak pulang saya gitu nih ya misalkan ya nah maksudnya musim jadi ini ya e, dalam beragama eh, dalam pemerintahan harus mengatur dunia dengan adin dengan agama hari ini jamaah sekalian Islam itu diceritakan dinarasikan digambarkan itu horor kalau tegak digambarkan gitu horor nanti potong tangan perempuan perempuan harus pakai jilbab padahal dia Kristen misalkan enggak begitu Pak, kalau kita jujur loh, Pak. Kalau kita jujur loh. Indonesia ini kata Pak Ma'ruf Amin sebelum jadi wakil sebelum jadi apa namanya? Jadi wakil presiden. nggak tahu nih kok bisa berubah karena beda pendapatan tuh bisa berubah, bisa merubah pendapat ya. Ini ada istilah apa? Pendapatan mempengaruhi penda? pendapat ya. Dulu BPJS haram, setelah beliau jadi fatwa beliau, ya, jadi kita MUI setelah beliau jadi apa namanya? Uh, per, Wakil Presiden BPJ Untuk tolong menolong Nah itulah, pendapatan itu bisa berubah Bisa berubah apa? Pendapatnya ya Nah Masul Muslimin, dulu dia pernah Beliau menulis, ketika dulu orang-orang Saya masih ingat, eh, saya, mungkin saya masih Simpan di, di mana saya tulisan beliau itu ya Ketika orang liberal meng, Mengkritik uh, khilafah Apa jawaban beliau? Oh, Panjang tulisannya beliau Beliau mengatakan apa? Justru khilafah dan syariat Islam itu betul-betul berjasa kepada Islam. Kenapa demikian? Kata dia, kata beliau, selama 500 tahun Nusantara ini dilaksanakan syariat Islam, 500 tahun. Itu sama dengan pendapatnya de Greek, salah seorang sejarawan mana tuh? Belanda atau Australia tuh. Menulis buku yang berjudul Islamic in Java ada bukunya itu orang, -orang yang cari ya Islam State in Java negara-negara Islam di Jawa dia langsung mengatakan jauh sebelum Indonesia ada jamaah sekalian khilafah negara Islam, syarat Islam itu menjadi inspirasinya orang-orang Nusantara saya berikan contoh jamaah sekalian kerajaan Islam pertama di Indonesia namanya Islam di, di Jawa namanya Demak Bintoro Demak Bintoro itu punya Uh, hu hukum perdata dan pidana itu bersumber dari syariat Islam, namanya Pak Salokontoro Itu apa namanya? Itu hukum pidana yang bersumber dari syariat Islam, aman, damai, nyaman, sentosa, sejahtera, sampai... Uh, siapa namanya? Atau ke Belanda itu yang menghancurkan Islam, namanya siapa? Hah, uh, yang pura-pura masuk Islam dulu, loh dulu, Denk mengaku bahwa belum ada sejarah Jawa ataupun Nusantara yang hukumnya adil, damai, sejahtera melebihi pada zaman kerajaan Islam Demak Bin Demak Bin itu luar biasa ini selalu bergurutin aku jemaah sekalian kerajaan Islam Mataram Yogyakarta di saat dipimpin Sultan Agung Sultan Agung hanya hanya Krokusumo yang berlaku hukum Islam, walaupun belum merata semuanya, tapi semangat untuk mempraktek Islam luar biasa, contoh beliau punya kitab undang-undang namanya Surya Alam Surya Alam itu merupakan kitab undang-undang yang berbasis syariat Islam dulu ada namanya pengadilan serambi pengadilan serambi itu adalah apa? pengadilan Islam yang ditegakkan di serambi masjid tiap selesai sholat jumat, makanya serambi-serambi orang Jawa dulu, termasuk sekarang mungkin kita, serambi masjidnya luas pak Buat apa? Dulu buat peradilan ya. Terus hukum apa yang ditegakkan? Hukum Islam Aman, damai, sentuh sejahtera Maka wajar Kalau beliau menjadi pahlawan nasional Dulu di uang kertas 500 Sehingga saya ya Beliau itu ada gambarnya Tapi sekarang saya nggak ngerti gambar-gambar di uang itu Sobo itu saya enggak ngerti Jasanya kepada Islam saya nggak tahu Itu anda lihat uang 100 itu Uang seratus peratus siapa tuh anunya? Saya nggak tahu jasanya apa itu. Kan ada sekarang uang-uang itu nggak jelas uang ribu itu saya nggak tahu itu gambar toko di uang ribu sekarang itu jasanya kepada Indonesia sampai sekarang saya nggak tahu pak. Paham nggak pak? Kalau gambar Diponegoro, Sultan Agung ya wajar mereka itu jelas perjuangannya kepada Indonesia. Maka nanti kalau ada ada radi ada jadi presiden tahun diubah ya itu apa namanya? Foto-foto uh, di uang itu bagian daripada Anda membangun ideologi untuk membangun cara berpikir. Oke, Mas kalian, baik ya, Mas kalian, Anda pernah dengar namanya Sarif Hidayatullah Sunan, Sunan, Sunan Gunung Jati? Ketika beliau memimpin Kerajaan Islam Cirebon, ya, Kerajaan Islam Cirebon itu yang berlaku hukum Islam, namanya Pak Pepakem. Pepakem itu kitab undang-undang, pidana perdata yang berbasis Arab Islam. Terus kalau saya urutkan dari Aceh sampai Maluku sana mas sekalian, ya kerajaan Islam Ternate Tidore ya yang dipimpin oleh Sultan Khairun Sultan Babullah ya, itu semuanya sarang Islam berapa tahun? 500 itu tahun. Makanya kata Salim siapa namanya kalau yang di LCS itu orangnya namanya panjang tuh. Profesor Salim itu yang biasa hadir kalau di LCS itu. Lah, kalau kita anti syariat dia bilang, ingat loh, Indonesia itu baru ada tahun 1920 itu baru nama kenal Indonesia itu baru namanya ada itu tahun 1920 baru populer kalimat Indonesia pada sumpah pemuda 1928 baru ada negaranya 1945 sementara penjajahan Portugis Belanda di Indonesia itu dimulai tahun berapa? 1500an sudah, sudah terjadi peperangan artinya selama 600 tahun atau selama 500 tahun perang itu melawan Portugis dan Belanda itu mohon maaf, Indonesia belum ada terus apa semangat para, penjaya, para pahlawan kita melawan Belanda, melawan Portugis semangatnya satu, Islam Is Islam anda silahkan baca kerajaan Borneo yaitu kerajaan Banjar yaitu Sultan Hidayatullah dan Sultan siapa namanya Sultan, Sultan Pangeran Antasari itu ada, ada sejarahnya dunia. di Ponegoro, sebelum saya tutup di Ponegoro itu pernah diajak berunding oleh Jenderal Dekok Jenderal Dekok yang menguasai India Belanda saat itu di Muntilan, Magelang kalau anda pernah ke Jogja, namanya daerah Muntilan apa kata Dekok? Pangeran udah lima tahun kita perang Pangeran ribuan prajurit saya tewas ribuan juga tentara anda meninggal dari Pangeran puluhan ribu rakyat kelaparan wahai Pangeran ayo kita damai Pangeran ayo Pangeran, kita damai aja di Monegoro itu menjawab dengan tegas Jenderal, saya mau damai dengan anda, syaratnya adalah dua. Satu, anda dan orang-orang kafir seperti anda keluar dari bumi Jawa, kafir loh bahasanya. Itu kalau zaman sekarang mungkin diperebutkan disebut intoleransi itu. Yeah. Anda keluar dari bumi Jawa. Kalimat itu diabadikan oleh Bapak Profesor Dr Mansur Sudarigar, pakar sejarah unpad, ya universitas berjajaran dalam bukunya api sejarah silahkan dibuka api sejarah satu kedua saya lupa itu saya pernah baca dan anda keluar dari bumi Jawa karena Allah Tuhan saya tidak ridho dan tidak akan memberkahi bumi Jawa selama ada orang kafir seperti anda keluar dari bumi Jawa uh, tegas di Peligoro itu nggak ya lembek ya Cina masuk ke natuna, itu Cina yang kena tuna itu ngejar ikan Cina yang masuk ke Natuna bukan ambil ikan kita, jangan jangan ya saya so, tuh ada. Kok ada penjabat pikiran kayak gini dulu Paham gak aja sekalian? Kita ini menghadapi sebuah masalah besar loh, jaman betul loh ya. Di Wuhan banyak WNI, menteri kesehatan ditanya, eh hey, di ekstra di, di apa namanya? Mereka di di apa? Dijemput dong, dipindahkan. Cara pindahnya gimana? Nah sekelas menteri nanya itu akhirnya netizen jawab oh itu anda pakai apa namanya cyber Superman anda ke sana peluk satu persatu bawa ke Jakarta gitu nih ya kalau ditanya itu baik ya saya itu itu ikan Cina dari perairan Cina itu lari dikejar sama nelayan Cina masuk ke wilayah Natuna ah jadi mereka ngejar ikan Cina yang masuk ke perairan Natuna Indonesia se sono lo bacayaha, kita ini ya. Baik. Eh, uh, sekalian. Dua kata dari Pilegoro, yang kedua. Saya akan mendirikan, dengarkan baik Sebelum saya tutup, ini kalimat ini kata dari Pilegoro ya. Ini ulil amri betul nih di Pilegoro nih. Ya. Saya akan menegakkan kholifatullah ing tanih jawi dan saya akan menjadi pangeran Heru Cukro Sayyidin Khalifatullah Amirul Mukminin sayyidin, panotogomo, Ing Tanih Jawi. itu kalimatnya itu diabadikan oleh Diponegoro dalam bukunya Babad Diponegoro yang beliau tulis ketika beliau mau diasingkan ke Maluku saat itu. Itu ada tuh bukunya Mas Kalimat Khalifah, maka saya sering bilang, ini kalau Diponegoro sekarang ada mungkin jadi musuhnya Banser itu nih ya. Karena pakai Khalifah atau disebut HTI itu Ya. Yeah. Maaf, kita saya bukan ATI ya. Cuma saya begini, nah ini loh, mereka ini ingin mengatur agama ini dengan aga dengan eh, mengatur dunia ini dengan aga agama mereka tahu fungsinya, jemaah sekalian Baik jemaah sekalian karena udah waktunya udah apa namanya, udah selesai. Uh, ini sebenarnya masih banyak penjelasan terkait masalah ini. Cuma sekali lagi saya bisa berikan slide kalau anda mau tutup ya, saya berikan slide nya uh, penjelasan terkait masalah ini. Biar kita nih paham. Oh, terus sesat. Kalau ada yang bertekad, lah presiden sekarang bagaimana? Menurut Anda gimana? Setelah Anda mendapatkan ilmu sekarang, saya pertanyaan saya adalah apa? Presiden sekarang Udin Amri, apa bukan? Bukan, sepakat baik. Terus disebut apa? Sekarang itu namanya presiden, bukan Udin Amri. Lo beda, usah, beda. Udin Amri itu istilah sari yang kalau disebutkan pada seseorang ada konsekuensi syarinya. Contoh begini aja, Mas. Kalian pacar sama suami itu punya konsekuensi beda, gak? hah? beda nggak? dalam istan, istilah itu diperhatikan loh namanya pacar itu nggak boleh dibawa, dibawa ke kamar dibawa ke ya perempuan itu nggak boleh kalau ketahuan dikeprodis bisa dicambuk atau dirajam kalau dia udah nikah tapi kalau suami bebas seluruh tubuh dia bisa dinikmati sama suami namanya apa? istilah itu penting ya sekalian sama presiden sama ulil amri itu beda aja sekalian kalau presiden itu pemimpin dalam dunia demokrasi tidak ada konsekuensi sari kalau anda demo, turunkan, dicopot jabatannya sebagaimana pada zamannya Gus Dur ya, saya masih ingat ya, masih kecil ya keluar pakai celana kolor, ya celana pendek ya. pas pidato itu, ya pas masih ingat gak, pak? Jokowi, eh Jokowi siapa? Gus Dur diturunkan itu ya sampai, ya kasihan juga sih ya orang tua digituin gitu ya nah, sekalian, itu wajar dalam dunia dekorasi, presiden itu bisa diturunkan karena apa namanya? demo karena melanggar konstitusi dan sebagainya nah jemaah sekalian sementara ulil amri dalam islam itu punya konsekuensi apa? satu anda sejahat apapun dia taat selama dia menegakkan dua fungsi tadi in wa wa ta walaupun dia memukul punggungmu mengambil hartamu isma'u wa'atiyu dengar dan taat karena kalau kamu melanggar dia walaupun sejengkal bagi neraka nah sekarang kalau kan di, di Jokowi gimana coba ya kacau zaman sekalian ya. maka disebut presiden bukan ulil amri yang kedua zaman sekalian yang namanya ulil amri nggak boleh diadap oposisi oposisi dalam sistem Islam melawan ulil amri itu kalau bukan khawarij itu bugot apa khawarij yang halal ditumpahkan darahnya bugot artinya pemberontak yang boleh diperangi loh nah, kalau itu diperhatikan zaman sekarang wulah KP pak, semuanya itu PKS ya bukot, ribuan harus dibunuh ini, ya. kemudian apalagi yang pakai oposisi sekarang <tuh> dulu Gerindra ya sekarang udah, nu, karena dapat apa nama jabatan <tuh> uh, Pak, pa pa, apa tuh Menteri Pertahanan ya <tuh> itu bahaya makanya mas ini penting nih ini mindset, ketika mindset negara demokrasi, kita bawa dalam mindset dunia Islam, itu kacau tuh ya mas Gini itu kacau banget ya. maka ini penting ya Ketika di WC, bicaralah masalah WC. Adabnya ada masuk WC, jangan bicara ada tidur. Paham ya? Kalau di tempat tidur, bicara ada tidur. Maksudnya apa? Di dunia demokrasi, bicara apa? Vicky, uh, bicara apa namanya? Politik demokrasi. Jangan bawa politik is Islam. Kenapa kacau kehidupan nanti kita ya? Anda akan menyebut saudara Anda tuh buat waris, khawarih dan sebagainya. Kalau semuanya ini, Mas keren. Baik. Saya demikian kepada kalau Viko, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan mencerahkan. Saya nggak tahu, ini mencerahkan atau membingungkan tetapi orang itu akan pintar kalau dia bingung ya ya cuma kalau nggak pernah mengalami kebingungan biasanya dia tidak mau mencari apa namanya mencari tahu tapi kebingungan itu harus dijawab soalnya kalau nggak pernah dijawab dicari tahu sama bingung terus nanti ya baik ya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat berantem semuanya mohon maaf waktunya lewat 10 menit barakallah film aja kita akhiri sampai di sini sebarangkallahumma robba nabi hamdika syahadu ilaha anta wa walhamdulillahi rabbil alamin